Eh, tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Balai Taman Nasional Gunung Ciremai atau BTNGC Kabupaten Kuningan, Jawa Barat melepas liarkan macan tutul betina di kawasan Blok Bintangot, kawasan Gunung Ciremai pada tanggal 5 Mei 2022 lalu, macan tutul tersebut telah melewati masa habituasi dan dinyatakan siap untuk dilepas liarkan. Pelepas liaran dilakukan secara jarak jauh pada sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Cara ini dipilih untuk menjaga kondisi mental hewan tersebut agar tidak stres. Macan tutul itu diserahkan oleh masyarakat Kampung Bunisari, Desa Cikondang, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, kepada BBKSDA Jawa Barat dan kemudian langsung direhabilitasi di PPS Cikananga pada tanggal 2 Juli 2019. Hewan tersebut ditemukan di perbatasan hutan dengan pemukiman dengan usia perkiraan 3 sampai 6 bulan. Pelepas liaran macan tutul di area Gunung Ciremai tidak membahayakan para pendaki. Macan tutul dikenal hewan yang tidak memburu atau memakan manusia. Macan tutul justru memilih menghindar atau bersembunyi ketika mencium dan mendapat sinyal asing. Tim hanya meminta kepada para pendaki Gunung Ciremai agar mematuhi aturan yang ditetapkan. Salah satunya adalah tidak melakukan pendakian di malam hari. Macan tutul adalah hewan nokturnal dan sangat aktif di malam hari. Macan tutul Jawa atau sering juga disebut macan kumbang memiliki nama latin Panthera Pardus Melas. Kucing besar ini merupakan salah satu dari subspesies macan tutul yang hanya bisa ditemukan di hutan-hutan tropis di Pulau Jawa.